Hai guys Selamat apa ini? Sia. Selamat siang Jadi kita sekarang ada di mana, Je? Di pantai Dreamland Good Jadi teman-teman, hari ini hari kedua Kita jalan-jalan Hari pertama kita udah piknik Sekarang kita mau piknik lagi Kalau semalam-malam Kalau kemarin malam, hari ini Siang-siang, apa Pak kita seperti bule ya, ya Iya, mau Senang banget ya jalan-jalan, Je? -jalan, Seneng Akhirnya bisa diajak ke pantai Yang ada di Jimbaran Oh iya kan belum pernah ke Jimbaran Iya kan? baru pertama kali juga sih Soalnya Bali itu luas ya guys ya Kalau Bali nggak coba Bali <laughs> Kalau di Jimbaran pokoknya semuanya Pantai bagus-bagus ini salah satunya Jadi ikuti keseruan kita hari ini Nah, kalau kita udah sampai, ini tampak depannya ya guys. Di depan tuh ada patung, terus ada banyak toko-toko souvenir juga. Kita berjalan masuk ya di sini. Nah, uniknya di sebelah kiri tuh ada semacam kolam sebelum sampai ke laut, terus di sepanjang jalan masuk ada banyak toko-toko souvenir, tapi beberapa ditutup karena corona. Nah, di sebelah sini kita lihat ada beberapa yang buka. Terus ada Jebel ini ada salah satunya toko souvenir Jual baju pantai as Bali Mana mana? Disini harusnya. Ya belum buka soalnya Nih di duduk disini terus habis itu Legro nya tua Kursi-kursi kayu-kayu Oh kita sudah sampai guys Ini Indonesia merah daraku Yes Nih guys Ini ada air tawar ini ada air asin, air tawar, dan air asin. Wow, wow, wow, wow. bisa parkir di sana juga, loh. Karena kita udah parkir tadi di belakang, dan ini pantainya. Dan kita tidak bisa membawa makanan, tapi kita bawa makanan, guys. Dan ini tahu, di... Aduh, lihat dulu wajahku yang fana ini, guys. Jadi, di ujung sana itu, kalau kalian lihat, di ujung sana itu bakal ada kayak karang-karang gitu. Nah, <laughs> di ujung, ya, bakal ada karang gitu, tempat. Kayak naik, kita naik Kita kita bisa duduk dan main sebagain, Dan main dan lain Sebagainya Terus Kita bisa lihat um, Kalau misalkan nggak mau renang Kita bisa main di karangnya Itu bagus banget sih sebenarnya kita udah ke pantai ini Berkali-kali dan Tidak pernah mengecewakan guys Jadi kalian kalau ke Bali itu kayak Main dah main ke dreamland Bagus, sesuai dengan namanya Dreamland, akhirnya aku Vlog kedua di Dreamland. Ini vlog kedua aku di Dreamland guys. Lihat dulu di sana itu, Oh my God, sih wow wow wow wow wow, luar biasa ya. Nah tapi sayangnya yes, ya sih, aku sepertinya harus mengakhiri sampai di sini aja karena ben ini luar biasa, berwarna-warni guys. Lautnya berwarna-warni. Kebetulan pas kami lagi main di Pantai Dreamland, pantainya agak lapang banget, orangnya ada sedikit aja, kayak satu bapak sana lagi mancing, terus ada kayak sekumpulan anak-anak lagi belajar surfing sama gurunya, didampingi beberapa pen penjaga juga di pantai. Gak banyak orang sih yang lagi main ke pantai ini, jadinya agak, agak luas gitu kalau mau main. Wow wow, wow, wow, wow, Welcome to the world Terus banget kan Kita bakal foto Wow, so nice wow. Nanti kalau dia bilang lompat, baru lompat Panas Ya yeah, jump oh. Wow. The air is no no no. Lagi lagi lagi lagi lagi hey lagi. Guys. Kebetulan panas banget. Nah, ini aku mau bilang, aduh, oh my god, bagus banget. Aku mau bilang airnya yang lagi surut dan ini bagusnya, wow. Sih, jadi tidak akan mengecewakan datang ke sini. Tidak mengecewakan. Wajib banget datang. Piknik atau main sama keluarga bisa banget, bisa banget, oh my god, matahari. It's okay ya tanpa pakai skincare, apakah kasan, apakah itu? Pokoknya kalian harus main ke sini. Nah, oh iya, iya iya iya ada ada yang nanya kalau misalkan main di sini harus bawa apa aja, eh bawa apa aja, apakah harus bayar dan sebagainya. Enggak. Jadi di Dreamland itu ada dua akses, ada dua akses masuk. Ada yang bayar, ada yang enggak. Nah, jadi kebetulan kita lewat bawah, lewat bawah itu bayar par, bayar parkir, bayar parkir lima ribu satu motor. Kalau misalkan yang lewat atas, kalau misalkan lewat atas mereka nggak bayar, jadi gratis. Nah, jadi teman-teman, tapi kalau menurut aku ya bayar atau enggak itu um, sama-sama nggak pengaruhi ya. Kalau di bawah yang bayar itu lebih aman tempatnya Sedangkan kalau yang gratis itu jalannya agak susah Jadi teman-teman bisa buat pilihan je Lihatlah betapa bagusnya pantai ini guys Maafkan wajahku jika ini Fana Karena ini yang belum mandi Belum mandi Wow, wow. Jadi kita rencana mobil ini, hari ini juga. kebetulan temen aku datang karena aku um, puji Tuhan banget wow wow you see guys puji Tuhan banget lagi libur kerja bukan libur kerja aku bisa kerja online jadi oh oh oh bakal datang wow wow kebetulan um, aku bisa kerja dari rumah dan yai waktunya liburan udah meskipun aku di Bali ya guys banyak pantai di koskan oh, banyak pantai banyak pantai di rumahku di sekitar rumah tapi aku nggak selalu ke pantai loh karena apalagi covid tapi kalian lihat di sini nggak nggak banyak orang kebetulan itu yang surfing tuh cuma kelas doang jadi oh, wow benar orang orang juga nggak ramai, nggak banyak. nggak ya. <laughs> banyak orang. Jadi, pokoknya ini recommended banget. Kayak enggak dalam ya? Iya. Ini kayak masuk pool, ya, masuk private ya. pool. Apa itu? <laughs> ini dalam ternyata. Private swimming pool. Mm. Hai Javel. Hi. pas banget <laughs> pas banget ya bajunya cerah cerah ya. Iya. Jadi gimana? Gimana pendapat anda tentang pantai ini? Wow pantai pantai Dreamland ya, ini bener-bener kayak sepi banget, kayak private banget. Tau yes, dari jalan masuknya itu jalan ya. Jalan masuknya itu bener-bener deh kayak udah. Wow. Jalannya. Jadi nggak nggak kayak pantai pantai biasanya ya? Iya beda banget. Kok. Jadi pas jalan masuk, keserasa nggak ke pantai ya? Iya mau mau kayak kemana ke hotel, ke villa, kayak gitu tahu. Terus habis itu pas udah sampai di sini ternyata, ya udah orang-orangnya cuma kita, <laughs> benar Bener-bener kayak. Manusia. Iya ada ada. Ini cuma kita, itu kelas itu mereka ada kelas dan itu yang buka-buka toko nggak ada lagi, nggak ada orang lagi serasa kayak pantai milik sendiri pantainya sendiri gimana? ombak-ombaknya. Ya, sih Bener-bener tenang ya. Seru ya? Seru ya. Tahu guys, pas kesini kita ingatnya apa? <tuk> Warna. <tuk> <tuk> <tuk> <tuk> bagus banget ya ada ambil foto, terserah kita. Uh, mau makan setelah ini lapar. <tuk> <tuk> Oke. Okay. Juga apa ya? Bagus sih. Ini arat kan? Arat ah, banget di Apalagi yang di sana nanti. Oh, bagus sih warnanya tuh loh. Nah, ada sih warnanya, kelihatan banget oh. iya, ada kayak biru biru tua, oh. terus tuh ada yang apa nih, warna apa nih, hijau hijau, tapi oh, iya. hijau muda Udah. muda, Udah. muda Udah. banget bagus <laughs> banget pokoknya ya guys ini recommended, 1 sampai 10 berapa? 9 oke oke oke yuk kita enjoy yuk so guys, sekian aja Video vlog kita tentang piknik karena kita mau enjoy without you tanpa kalian kita mau enjoy tanpa kalian yang nonton so thank you so much for watching and don't forget to like comment subscribe and see you on the next video bye bye.